wan 2 dan aku akan mengembalikan tidak ada wanita saya dapat menolak seorang menembak seperti itu. tidak bisa menyalahkan dia. Dengarkan keadilan memiliki yang Lakukan apa yang dilakukan orang. Hanya seorang pria yang melakukan perjalanan. Jangan panik, Clint akan segera tiba. Aku akan pastikan keadilan dijegahkan hari. Coba hindariku. Aku punya peluru dengan ukiran amal Terlalu sibuk menjadi tempat bersamamu. Kali. Sebalun. Eh, uh, apa? Aku harus mengulanginya?